lagi aku sama kakak masih bercanda gitu kan aku udah mau setahun satu kali 24 jam aku halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen oke okay guys jadi aku mau berbagi pengalaman jadi ya Sebenarnya ini hmm, sedih juga ya. Jadi dua minggu yang lalu cafe aku tuh masuk rumah sakit, guys, masuk ruang ICU. Aku juga nggak nyangka sih soalnya paginya itu masih kita masih bercanda, masih aktivitas seperti biasanya, nonton TV, nemenin duduk di kursi roda gitu kan, terus. Paling muter-muter di sekitar e, ruangan aja, karena kita kan posisinya di lantai 5, terus nggak ada lift juga. Jadi aku nggak pernah ajak kakek keluar, kita setiap harinya aktivitasnya di dalam rumah. Paling kalau nggak istirahat di ranjang ya aku turunin di kursi roda, terus kita muter-muter di ruang tamu. Nanti gym di sana gitu kan sambil e, kalau basah ininya leleh-leleh gitu ya sambil tiduran duduk di kursi roda. Kadang di kamar juga nonton TV gitu aktivitasnya. Nah, pas hari itu. Kakek aku masuk rumah sakit. Sedih banget sumpah, Sedih banget. Pokoknya hmm, malam sih aku lihat ya udah gelisah. Kakek aku tuh udah gelisah banget kayak yang tidur. Dia mainin itu kan kakinya tuh gak bisa diem. Tidur juga kayak yang muter-muter gitu. Biasanya kan ya anteng gitu ya. Tidur anteng. Salahnya dia tuh ada masalah di maaf di otaknya gitu, jadi setiap hari tuh kacih ngoceh, terus kalau nggak dikasih minum obat tidur, dia nggak bakalan tidur, terus kecuali emang bener-bener udah capek ngocehnya udah kerasa ngantuk pasti dia tidur, walaupun cuma bentar kalau nggak kasih minum obat ya terus paginya masih biasa, aku kasih minum susu aku kasih minum obat masih biasa, nggak ada gak ada sesuatu yang apa ya membahayakan gitu kayak pokoknya kakek itu sehat-sehat aja yang aku lihat gitu gak ada tanda-tanda dia sakit atau apa tapi kalau cuacanya sendiri cuacanya sendiri itu emang bener-bener kayak apa ya jadi di dalam tuh panas banget kalau kita nyalain AC badannya jadi gak enak kalau aku pribadi ya kalau lagi panas gitu terus nyalain AC atau kipas terus uh, terlalu lama kena angin di badan aku tuh nggak enak gak enak banget bener. Tapi kalau kita nggak nyalain kipas atau AC ya gitu malah panasnya gitu minta ampun jadi bener-bener lagi ekstrim banget cuaca saat itu. Kalau dia istirahat aku mulai sibuk-sibuk di dapur ya bersih-bersih nyuci nya, ngepel kayak gitu. Sedangkan anak-anaknya masih istirahat karena mm -hmm. akan punya restoran dan keduanya itu yang sekarang udah melanjutkan usaha ayahnya ya, karena kita di rumah ada empat orang mm -hmm. uh, kakek, aku uh, terus syoce dan syolopan dan mereka berdua masih, masih istirahat waktu itu Usahakan bersih-bersih sibuk-sibuk kayak gitu kan Alhamdulillah saat itu ada A dateng uh, udah dua hari nginep di rumah biasanya kan emang Jumat Sabtu minggu gitu main tapi enggak sebulan sekali sih nggak pasti tapi kalau udah main biasanya nginep 2 sampai3 hari jadi saat itu hari Jumat ya jadi hari Jumat Jumat kakek udah <tuh> rasa banget kayak nggak enak badan kalau Ayu kan datangnya pas hari Kamisnya jadi udah nginep semalam terus jam berapa ya anak-anak pada berangkat kerja aku kan masih sibuk di belakang Ayu juga itu sama cucunya nonton TV di kamar terus kakek tuh aku denger ya kedengeran gitu kan kakek tuh ada muntah langsung kasih tau Ayu, Ayu ini kakek ada muntah lagi loh kok oh, muntah lagi ya, padahal tadi duduk di kursi roda baik-baik aja, iya ayu, terus gimana terus Ayi kan nyoba pegang keningnya, wah ini kayaknya demam nih, kakak kok tambah panas gitu kan, kalau pagi kan anget, gitu badannya mulai anget, tapi kita juga udah ngasih tahu ke Syaoce, Sya Shao udah ngasih tahu ke suster juga gimana, tapi suster pas uh, kakek muntah kedua suster mengusulkan ya uh, ngasih tahu aku ngusulin agar kakek coba di rongsen. Karena kan mereka lebih paham. Dokter suster itu sebulan sekali datang, tapi kalau misalkan ada masalah di PIW1, di selang hidung kadang enggak belum sebulan juga suster udah datang gitu kan ya. periksa ada masalah di hidung atau apa gitu. Nah, suster ngusulin, coba kamu tanya hmm. pemanjikan kamu, kakek suruh rongsen. Karena dia itu Oh apa ya, emang ada masalah di dalamnya gitu kan, sedangkan aku pertama kali datang jaga kakek hingga sekarang aku belum pernah dibawa ke rumah sakit untuk periksa rongsen paling kan dokternya yang datang ke rumah gitu yeah. kan, periksa misalkan ada masalah apa gitu aja sih periksanya atau yang kan suka banget bilang gatel gitu, gatel-gatel sampai dokter kulit juga datang. pokoknya ya alhamdulillah 10 bulan itu lancar gitu, gak pernah ada yang sampai parah banget ayo waktu nyoba megang keningnya kakek itu panas gitu ya panas langsung telepon telepon majikan lagi e, gimana nih tadi suster ngusulin kakek bawa rumah sakit aja soalnya sekarang ada demam gitu kalau kita bilangnya kan fasal kalau udah fasal kan emang itu udah bahaya apalagi sekarang di zaman pandemi kayak gini kan ya Uh, suhu badan kita 37 aja itu udah panik gitu, apalagi udah ke atas gitu kan. Terus akhirnya ya udah kata siapa ya udah itu kan di rumah ada air, air suruh telepon uh, ambulan suruh datang gitu kan. Aku dalam hitungan menit aku kan langsung kan kirain airnya belum telepon gitu, ngatonya air kan langsung telepon. Kita kan bener-bener udah panik darurat. Jadi aku langsung udah bawa perlengkapan apa aja lah yang menurut aku saat itu juga aku harus bawa gitu Adapun misalkan yang keperluan lainnya nggak papalah belakangan intinya aku bener-bener harus bawa kebutuhan kakek saat itu juga tinggal yang sampai 10 menit ambulan dateng selain muntah terus badannya anget kakek tuh ini apa sesak napas ya Napasnya tuh cepet banget gitu kagak langsung ditanganin sama petugas ya aku sama Chelsea nunggu di luar terus kita nunggu kabar selanjutnya kita nunggu sampai kalau nggak salah sampai jam 7-8 jam malam baru ada kabar gitu kan kita nunggu di rumah aja gitu nggak boleh kan ya di ruang show kita nggak boleh nungguin terus nggak ada tempat juga buat kita nunggu di rumah sakit setelah kan agak lama ya Cai juga di dalam ah. sama dokter kondisi kakek waktu itu udah bener-bener kritis gitu kan sampai aku nggak tahu oh sampai ah. aku lihat Cai tuh sampai nangis dia nangis tapi dia nggak mau ngomong sama aku dia cuma nangis, dia teleponin syolopan, teleponin aid, teleponin keluarganya yang di rumah juga saudara-saudara kakek gitu kan, pokoknya dia nangis tuh aku bingung pengen nanya karena kondisinya lagi kayak gitu ya dan nanya nggak enak juga takutnya aku pilih diam aja tapi aku juga ikutan nangis gitu kita duduknya nggak dapetan Nah, ya. Karena kan ada jaga jarak juga Aku cuma nunggu Dia udah tenang Baru aku deketin gitu kan Aku penasaran gitu aku Yang aku bayangin Pagi aku sama kakek Masih bercanda gitu kan aku udah mau setahun Satu kali 24 jam Aku sama kakek ya ada pergi juga paling kalau beli makanan atau apa tapi full ya aku nemenin kakek itu 24 jam lalu tiba-tiba aja denger kakek bukan denger sih lihat sendiri gitu kan kakek dibawa ke rumah sakit di ruang ICU di situ kita cuma bisa berdoa asrah dan yang berharap yang terbaik kakek masih diberi umur panjang karena nggak bisa rasain kita tuh terus jaga orang tua di sini kita hidup di perantauan gitu kan jauh dari keluarga dan kita di sini bertemu dengan keluarga yang baik yang sayang sama kita yang welcome yang anggap kita keluarga juga jadi berasa gitu kan berasa banget terus masuk ruang Aisy itu udah ada perasaan takut. Setiap, aku masih masih ada sesuatu yang belum aku capek dan kemungkinan besar kalau sampai capek nggak ada umur ya aku harus pulang ke agensi dan aku juga harus cari majikan baru lagi karena kalaupun kita pulang, kondisinya lagi gak gak memungkinkan pulang ke Indonesia, itu banyak prosesnya, jadi saat itu juga dia cuma bisa pasrah, doain, gitu gak capek sehat aku masih bisa bertahan lihat, syo nangis, bener loh Masa aku ya ini pertama kalinya di video, aku sampai refleks gitu sampai refleks nangis di video kayak gini sebelumnya nggak pernah di depan kamera aku nggak pernah nangis kayak gini kalau sedih ya pernah tapi kalau misalkan dipaksain nangis di depan kamera aku nggak bisa malu gitu kayak tapi ini bener-bener refleks lihat si Oce itu udah kayak yang pasrah banget gitu tapi ketika dokter mengusulkan pakai pasang cakuan. cakuan itu kayak yang selang dimasukkan di mulut itu ya. Anak-anaknya enggak setuju. bener-bener anaknya enggak setuju. Mereka bilang, "Udah, kita uh, pasrah aja gimana kuatnya kakek gitu kah. Gimana kakek kuat gitu? Enggak usah pasang kayak gitu. Tunggu kabar aja. Nunggu Usaha dokter semaksimal mungkin Jadi anaknya tuh Bener-bener gak setuju kakek mau dipasang selang yang di mulut itu kan Akhirnya aku beranikan diri setelah Syocet si teleponnya selesai Aku langsung deketin Aku sambil nangis gitu kak Syocet si Gimana kabar kakek di dalam kata dia apa di dalam parah gitu aku nggak banyak ngomong aku tahu dia lagi sedih aku tahu dia lagi sedih jadi aku gak mau banyak ngomong nggak mau bikin dia tambah sedih jadi ya udah gak bisa ngelatin Akhirnya hmm, Kita pulang Dia akan bawa motor ya, Dia bawa motor Terus dia carikan taksi buat aku Aku pulang sendirian Kebetulan ini rumah sakitnya deket Dengan rumah Paling naik taksi itu 7 menit 8 menit Dan udah nyampe dan Aku pulang jadi kakek kakek dibawa ke rumah sakit dari tanggal 8 Mei jadi posisinya tuh masih bulan puasa dan apa ya dia aku tuh pas ngerayain lebaran tuh sendiri sendirian udah pikirannya tuh udah kemana-mana gitu ya udah mau lebaran terus kakek sakit udah pikirnya kayak yang bisa berdoa, semoga kakek masih diberikan umur panjang aku masih bisa jaga dia sampai aku pulang ke Indonesia mudah-mudahan sehat dan apa ya, banyak perubahan gitu agar anak-anaknya juga semangat menjalani uh, tanggung jawab yang diberikan ayahnya karena mereka kalau di kalau menurut aku ya umur 30-an di sini tuh masih beda jauh, pokoknya beda jauh dengan yang di Indonesia ya. Sama halnya mungkin masih umur 17, 20-an lah, 20-an gitu. Jadi masih senang-senangnya main, senang-senangnya nyari jati diri mereka, tapi anak-anak kakek itu luar biasa di umur segitu, mereka udah melanjutkan tugas ayahnya di restoran. Aku tahu bener-bener mereka sibuk banget. Jadi malam, buat pagi, pagi ya buat kerja gitu kan. Jadi istirahatnya tuh hmm. sangat sebentar, dan aku juga jarang ngobrol. Ngobrol seperlunya aja. Jadi kalau pagi, mereka berangkat, Kadang jam 9, 10, 11 gak pasti. Terus pulangnya juga sama. Kadang jam 9, jam 10. Kalau lagi rame di restoran. Bisa pulang sampai jam 11 malam. Ya aku jarang ini ya. Kalau pulang mereka langsung mandi, tidur. Udah gitu pagi. Ya aku juga jarang ketemu. Mereka bangun. Langsung berangkat kerja. Okay. Malam... Malam pertama aku tidur sendirian di kamar. Aku langsung mandikan, pulang-pulang langsung mandi. Terus sholat. Aku tuh langsung nangis gitu kan. Kayak yang aneh gitu. Aneh aja biasanya tidur di samping aku kan. Aku ngelihat ranjang kakek kosong. Aku udah bayangin gitu kakek yang setiap hari cuma manggil-manggilin aku terus, gitu kan. Karena temen dia sama aku. Yang selalu nemenin dia. Manggil ayah, ayah, ayah, kayak gitu kan. Terus, aku nengok ranjang, tapi nggak ada. Jadi aku langsung nangis, gitu kan sedih gitu, aku sampai aku sampai nggak mau makan, bener-bener kayak -bener yang aku coba kuat-kuatin, aku terus aja yang ngaji, baca solawat gitu kan, terus sampai anaknya pulang dari restoran kan lihat aku nangis gitu sampai kan bilang udah, kamu jangan sedih gitu kan. Gak apa-apa kok, namanya juga udah tua gitu kan, ibaratnya teh udah lansia gitu kan, umur kakek 76 tahun. Tapi aku kan, apa ya? Aku tuh udah deket banget sama mereka, deket banget. Jujur ya, 4 tahun lebih aku di Taiwan. Sudah gonta-ganti beberapa majikan karena ada banyak faktor juga. Tapi, di majikan ini ya, serius aku nggak bohong istimewa banget. Aku tuh merasa sangat apa oh ya, udah kayak keluarga mereka sendiri gitu kan. Anak-anaknya masih sumuran aku, cuma beda setahun dua tahun. Kakek juga, kake aku tuh udah kayak anaknya sendiri. Yang lain juga baik banget. Jadi kan yang berat gitu kalau sampai aku harus terbiasa dengan mereka di saat seperti ini ya. belum saatnya gitu kayaknya aku nggak sanggup gitu berbeda dengan ketika aku udah siap aku mau pulang ke Indonesia mungkin ya mungkin beda beda apa yang aku rasain gitu kan udah waktunya pulang ya pulang kalau saat ini kayaknya aku cuma bisa berdoa ya Allah aku mohon di bulan Ramadan ini, semoga ada keajaiban buat Kakek. Bisa bertahan, bisa melewati masa kritisnya, dan aku masih bisa menjaganya. saat itu, siapa pulang dari tempat kerja, dia enggak banyak ngomong, dia langsung masuk kamar udah nggak keluar lagi kalau yang cowok masih sempat keluar, temar mandi kadang uh, ngasih semangat ke aku, Kalo yang cewek aku tahu karena tadi kan di rumah sakit dia yang banyak ngobrol sama dokter gitu kan jadi tahu kondisi ayahnya, jadi dia bener-bener pengen sendiri, bener-bener lagi sedih gitu kan, butuh support, butuh penyemangat udah aku cuma bisa baca sholawat itu sampai tidur aku masih nangis gitu kan pagi baru lumayan ini ya uh, apa sih ya dengan kesibukan gitu kan jadi udah lupain sejenak itu tapi kalau malam pas tidur ngeliat ranjang itu udah udah pikirannya tuh enggak karuan Kakek lagi ngapainnya di sana. Kakek manggil-manggil aku nggak sih, nyari-nyari aku nggak gitu. Kangen gitu. Baru dua hari, dua hari nggak ada kabar. Maksudnya dua hari nggak tidur di rumah gitu, nggak ngeliat kakek. Bener-bener sedih banget aku tuh. Bayangin aja ya. Terus selama seminggu selain bersih-bersih ya aku nggak terlalu ini santai banget karena fokusnya kan kerjaannya jaga lansia jadi pas cafe sakit, cafe di rumah sakit aku sendirian, kerjaan udah beres ya aku udah santai gitu Nggak enak juga sih, bingung gitu, mau ngapain lagi tapi untungnya mereka sabar ya, anak-anaknya sabar jadi tahu aku sampai nanya e, kapan aku pengen nengok pakai nggak bisa, jangankan kamu kita aja anaknya tuh nggak boleh kita harus nunggu dokter keputusan dokter bagaimana kedepannya gitu kan jadi setiap hari ya aktivitasnya aku sendirian gitu udah selesai si bersih, bersih aku coba sibukin dengan edit video YouTube atau apa gitu pokoknya aktivitas yang menurut aku bisa bermanfaat gitu kan terus coba ikutan lomba-lomba video kayak kemarin ikutan lomba di kreasi Indomie kan Ramadan itu Indomie sama universitas terbuka di Taiwan. Yeah. Alhamdulillah, gitu kan? Dalam kondisi kayak gitu, aku coba yeah. cari kesibukan biar aku nggak terlalu sedih. Jadi, aku bener-bener fokus, dah cari hiburan yeah. apa gitu, tapi masih bisa uh, bermanfaat gitu ya, nggak asal kita main HP gini gitu. Terus, nggak ada manfaatnya yeah. tuh, sayang banget. Alhamdulillah. Uh, akhirnya aku bisa berhasil juara satu, terima kasih buat Indomie Taiwan dan Universitas Terbuka Taiwan semoga sukses terus semoga kedepannya semakin banyak ngadain giveaway atau challenge-challenge lainnya oke okay. itu sedikit cerita aku uh, ketika kakek masuk di ruang Aisu ya, ada tik detik, -detik